Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Admin CS Channel kembali lagi memberikan informasi. Baru-baru ini, Gunung Semeru mengalami erupsi. Sebelum memulai berbagi info, alangkah baiknya kita doakan saudara kita yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru. Semoga saudara kita di sana diberi kesabaran. Amin. Oke. Langsung saja saya akan memberikan fakta tentang Gunung Semeru. 3 Fakta tentang Gunung Semeru Gunung Semeru kembali aktif dengan letusan terbaru terjadi pada Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gunung yang terletak di wilayah Malang dan wilayah Lumajang di Jawa Timur ini terkenal dengan puncaknya yang disebut Puncak Mahameru. Dilansir dari TripAdvisor. Sabtu, tanggal 4 Desember 2021, berikut adalah beberapa fakta menarik tentang Gunung Semeru. 1. Gunung Tertinggi di Pulau Jawa Perlu Anda ketahui bahwa Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Ketika Anda memutuskan untuk trekking gunung ini, Anda harus tahu karakter gunung ini seperti menyerang kelelahan dan tantangan selama trekking. Meski menyimpan lebih banyak keindahan, Gunung Semeru bisa menjadi sumber malapetaka jika Anda tidak mempersiapkan apapun selama trekking. Ketinggian gunung ini adalah 3.676 di atas permukaan laut yang lebih tinggi dari Gunung Selamat. 2. Menjadi Bapak Gunung Agung Meski memiliki hubungan dengan Gunung Penanggungan, Gunung Semeru juga memiliki jalur khusus dengan Gunung Agung di Bali. Umat Hindu di Bali percaya bahwa Gunung Semeru adalah bapak dari Gunung Agung menjadi salah satu gunung suci di Bali. Umat Hindu di Bali mengadakan upacara adat setahun sekali di Gunung Semeru. Tapi, upacara ini jarang dilakukan. Upacara akan dilaksanakan jika sudah ada suara gaib Dewi Gunung Semeru. 3. Memiliki danau yang indah yakni Ranu Kumbolo. Jika Anda menelusuri Gunung Semeru, jangan lewatkan kesempatan langka untuk menikmati indahnya Danau Ranu Kumbolo. Gunung ini memiliki danau yang sangat indah di ketinggian 2400 di atas permukaan laut. Danau tersebut adalah Ranu Kumbolo. Danau ini menjadi alasan banyak orang trekking ke Gunung Semeru meskipun ada banyak tantangan yang sulit untuk dilewati. Ketika Anda melihat danau ini, rasa lelah dan kesulitan Anda dapat dihilangkan dengan mudah. Anda bisa beristirahat di tepi danau untuk melihat keindahan danau ini dan sekitarnya. Demikian tiga fakta tentang Gunung Semeru. Meski memiliki dampak yang dahsyat saat erupsi, ternyata Gunung Semeru memiliki fakta-fakta menarik. Dan sign kalau dilewatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.